guys oh woi, mantap guys wabon ini bayangkan kalau saya nggak jahit keruh atau hujan. hujan selamat datang di channel Adar Jelas sini kita mancing di kilometer 20 ini lokasi jalannya, guys aduh pegang semua guys Bus. jadi kita nanti mancing bawah situ ya rancang situ nanti kita uh, karena ada air bawah uh, kalau gak pakai trail atau gerandong tergunung susah guys ini 28 ini udah lama ini gak turun dari kaki agak apa pegang guys lumayan guys bawah turun lain masih di belakang jauh Mancing mania, salam satu hobi di channel Adar Cilas. Cuy, mantap! Ini guys, rombongan guys. Harus kita pakai rantai nanti malam guys. Nanti kita sampai, tersangka rantai. Wah, ini guys. Wah, trail ini guys. Oh iya, iya. Wah, wah, wah, wah, wah ayo Oh, udah mampu deh, guys. Ekstrim jalanin, guys. Seru, guys. Woi, noy, super lengkap ini. Bajak lengkap, body lengkap ini. Wow, oh wow, Trail, guys. Ayo, repub solut, guys. Ngapa repub solut, guys? Sampai, guys. Wow. guys. Halo, guys. Manting, <laughs> guys. <laughs> Berdua-dua. Di ini ada lubuk pula. Ini lubuk pula. Ini para kami gayalah yang tu. Santai lubuk sini. Situlah lemak anu pet udang. Cuma di bawah batang ni badai. Ambil kuda umpan. Umpan gelok. mana oh, oh. ya, ngomong kan yes, kita pakai umpan kacang ya, kacang ya, ya, kacing, ya. Kacing itu gede rokok lah, rokok, mil, ya. Kemudian kita coba juga perut ayam kampung ya kampung, ini berapa itu, center kita pakai center ini atas. tadi kita bawa kita pakai motor trail belum kita setel semua ya baju kita jemur yang panas pasal semua guys <tuh> ini patrol uh, nah, setel dulu Ini bekal, guys. Bawa tempe, pisang, pisang, ya. Bekal untuk tim malam. Pisang Garuda. minum. Kita pindah dulu, guys. Menemak minumnya nanti. Oke, guys. Kita setel dulu, guys. Mantap lah, ya. Harusnya kita selesai buat setelah kita rakit pancing tadi. Kita buat kasih kayu untuk penahan ya penahannya agar kalau dimakan ikan nanti dia kalau bisa bertahan sama dengan yang ini untuk nah, bermain seperti ini untuk mancing ikan sirah ini harus ditahan ya karena tarikannya nanti uh, dia akan memberikan perlawanan kalau pancingnya kita berjilik seperti ini sehingga ikannya kalau narik dia kena ya. Nah, Tuh ya, nanti kita eh, kita pemberat. Ada oh, timah di sini untuk yang ini, ini untuk yang disitu nanti kita lempar situ. Kalau kita gantung, nanti ketika ikan narik dia ke berbunyi, ini gunanya kaleng untuk bekas semprot ya. semprot ya, kita Pasang pemberat dulu. Ini setelah kita kasih timah untuk pemerat, kita kasih umpan bagusnya umpan hidup ya kita dulu ikan kecil-kecil disini uh, kita umpankan nanti ya ya lokasinya itu bangunnya di sirat ya kita malam ini plus dulu perjuangan guys Pakai trail, pakai sepatu, bon, motor-motor motoris, motor, jalannya Belumpur, di lokasi kita ya. Kawan-kawan tadi empat eh, orang bawa di hilir. Ini sekarang jam mau jam 5 Sasaran kita sidak ya, pasien kita belum sekali ya mudah-mudahan walaupun airnya jernih dunia gelap kita bisa strike bismillahirrahmanirrahim kita bersekilah nanti hari Jumat nih. di atas itu kita kasih uh, pancing yang nggak pakai ini ya, kalau kata kami sini kenur pakai tali, pakai pancing pakai gulungan manual biasa, kita taruh di atas sini kita pancing, pancing biasa. Jadi sini satu, di pala lubuk ini satu. oke, okay, kita setel pancingnya ya. ikuti terus ya, jadwal jelas ya, sampai mati malam. langsung balas bang, putar bang. Apa bang, apa itu? Ah, belum rasa. Nek tak juga, bantingkan saja. mati wang di lokasi kita tadi siang ya tempat plus guys pabon ini pabon sidat ya. akan main tadi disangkutkan dulu baru kita hajar ternyata sudah strike oke okay, guys kita terus di channel Adar Cilas ya di KM20 aja mantap ini mantap pabon nih uh, stop ya pabon guys Oh, woi mantap guys pabon ini channel ada jelas mantap salam satu hobi ya ikuti terus ya dok kita potong dulu guys ini hasil perburuan kita malam ini E, cuman dapat tiga sidatnya terus ya, ya kemudian ada ikan pelung pelung, lumayan lah, alhamdulillah, keburuan kita ke trans bataran Oke. umpan kita habis guys. umpan kita habis, sampai umpan kita habis ya, Tan cacing Mijer eh, ini sudah penuh lah. Demikianlah ya guys semuanya dari channel Adhar Cilas. Salam satu hobi, mancing mania mancing, mata pancing, berburu ikan malam dan mancing liar. Oke terus channel ada jelas. Salam satu hobi. Guys, hasil perburuan kita ke tempat yang ekstrim, namun ikannya di air yang jernih seperti ini yes. Ini jernih. Yes. Bayangkan kalau saya di air khususnya keruh atau habis hujan udah udang ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, udang ini, ini, ini, ini, ini, namanya, ini, nah, ini, lung. ini, lung. Udang, ini, pihak, ini, ini, ini, ini, terburun kita di depan ekstrim. ya demikianlah hasil petualangan tim mancing di channel Adar jelas ikuti terus deh, guys biar enggak tinggal video-video jangan lupa subscribe ya demikian ya sampai jumpa lagi di mancing-mancing berikutnya salam satu hobi